Pak di channel saya Samuel Senipar YouTube Channel. Kali ini kita akan nge mancing mania di jembatan dua barelang Batam. Biasanya di sini adalah mereka mancing hari-hari libur, hari Sabtu dan Minggu. Di sini mereka mancing spesialis ikan tamban, ikan tamban yang kecil-kecil. Itu dipancing tanpa pakai umpan, hanya pancingnya saja dibuat Berjajar dalam satu, satu benang kayak gitu. Kemudian disetak sentap dan ikannya akan dapat. Eh, sebentar kawan kawan? Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Sebentar kita akan vlog sampai habis. Gimana manusia-manusia berjudul? Banyak mancing mania. Bagi penggemar mancing mania, saksikan video yang satu ini. Sangat menarik mancing spesialis tamban Samuel Senipar Youtube Channel